Krontel Black White Ikan cupang memiliki ciri khas seperti namanya Yaitu ekor menyerupai mahkota Bila terbalik warnanya hitam dan putih guys Blue Nemo Karena warnanya yang cantik, biru dan putih Seperti ikan Nemo Golden Halfmon Sesuai namanya ikan ini mempunyai warna emas Dan warna emasnya semakin mengkilat akan semakin mahal ikan cupang tersebut dijual. Cantik banget warna emasnya guys. Blue Rim kalangan pecinta ikan cupang kepopuleran Blue Rim tidak dirukan lagi. Cupang Thailand ini memiliki warna dasar putih atau krim dan berwarna biru di bagian seluruh siripnya. Kisaran harganya 250 ribu sampai 15 juta. Cupang Westat guys. Cupang ini berwarna bicolor dengan perpaduan warna hijau atau steel blue pada bodinya dan warna kekuningan atau orange pada sirip-siripnya. Cupang Black Samurai dominasi warna hitam menyala serta bagian sisik juga ada warna putih perak. Half Moon Grizzle disebut grizzle karena memiliki dua atau lebih warna yang terkesan bercampur. Cupang Giant Dinamakan Cupang Giant karena ukurannya yang lebih besar dibandingkan ikan cupang pada umumnya. Nemo Leopard. Cupang bermotif Nemo adalah jenis baru yang beredar di kalangan penghobi cupang hias belakangan ini. Beta Splendens. Selain sebagai cupang hias beta splendens merupakan jenis adu terutama jenis yang lama. Halfmoon multicolor ikan cupang multicolor dianggap begitu cantik saat ini karena tubuh dari ikan tersebut memiliki warna yang banyak. Nah guys sangat bagus warnanya bercampur campur seperti pelangi guys macam macam, -macam. Cupang koi galaksi dengan warna merah bintik seperti ikan mas koi. Halfmoon Rostel Big Air, cupang ini sangat bagus jika untuk hias di rumah atau di kantor, guys. Halfmoon Rostel mawar merah. Halfmoon Rostel Red Cover. Halfmoon Rostel White Platinum. Halfmon Dumbo Air Rostel Maskot Kronthel Blue Orange Halfmon King Rostel Super Gimbal Super King Rostel King Crontel Double Ray Crontel Black Copper Millennium Hefmon Dumbu Air Rostel Purple cupang Gabus karena mirip dengan ikan gabus Cupang Lavender Butterfly. Cupang Glow dengan penuh warna hijau. Halfmoon Double Tail ikan cupang ini dinamakan cupang ekor cagak karena tampak bercabang dua ekornya.